lima Fakta Menarik Tentang Indonesia Yang pertama, Indonesia memiliki jumlah penduduk terpadat keempat di dunia. Dengan populasi lebih dari 264 juta penduduk, Indonesia menjadi negara dengan kepadatan penduduk paling tinggi nomor 4 di dunia setelah Cina, Amerika Serikat, dan India. Yang kedua, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lima pulau besar dan ribuan pulau kecil serta berada di antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Secara resmi ada lebih dari 17.500 pulau dan hanya sekitar 6.000 pulau yang memiliki penduduk. Yang ketiga, Indonesia memiliki ribuan suku dan ratusan bahasa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Sensus penduduk 2010 menyebut ada 1.331 kelompok suku di Indonesia, terkait jumlah bahasa di Indonesia. Badan pengembangan dan pembinaan bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Badan bahasa telah memetakan dan memverifikasi 652 bahasa daerah yang berbeda. Yang keempat, Gunung Api Paling Banyak di Dunia Indonesia merupakan negara yang paling banyak memiliki gunung api di dunia. Dari data penyebaran gunung api di Indonesia, di Pulau Sumatera terdapat 30 buah gunung api, di Pulau Jawa ada 35 buah, di Pulau Bali dan Nusa Tenggara terdapat 30 buah, di Pulau Maluku ada 16 buah, dan di Pulau Sulawesi 18 buah. Jumlah seluruhnya ada 129 buah. Yang kelima, penduduk muslim terbanyak di dunia. Indonesia merupakan negara muslim terbesar dunia. Penduduk Indonesia beragama Islam pada 2010 mencapai 209 juta 120.000 jiwa atau sekitar 87% dari total populasi. Kemudian pada 2020, penduduk muslim Indonesia diperkirakan akan mencapai 229 juta 62.000 jiwa. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe. Bunyikan tombol lonceng. Kemudian like, lalu share dan komen.